Baiklah persahabat dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini Perhatikan persahabatnya kita mendapatkan cirukan vitamin manja ya Tentunya ketika keberangkatan Dede Elesti dan kakak Bilar nih Di uh, bandara lombok persahabat ya Wow Masya Allah luar biasa Tentunya kita mendapatkan kebahagiaan langsung persahabat ya Dari orang yang ketemu dengan Leslar di bandara Masya Allah persahabat ya Cidukan hari minggu kemarin Tentunya baru diposting hari ini Masya Allah luar biasa banget ya Ini ibaratnya Cidukan berseris nih Persahabat ya, cute banget ya Masya Allah luar biasa Memang idola kita ini selalu membuat kita bangga Dan selalu bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky pilar Amin dan untuk selanjutnya, bersama kita juga mendapatkan kabar terbaru nih. Kita lihat ya, di guysnya, Mbak Masya Allah, siapa yang datang tuh <laughs> comeback ya, Kakak Bilar. Kalau kasih syuting, Masya Allah, si ganteng, Bawa Motor yang sangat luar biasa, Motor hadiah kado ya dari istri tercintanya. Masya Allah, makin seger, makin fresh, dan tentunya membuat kita semakin bahagia nih, semangat ganteng syutingnya ya <laughs> luar biasa beda banget hari ini terlihat kakak bilar tentunya tampil sangat keren banget ya kita lihat di sini banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif. Di sini dari akun Instagram citra.asifa mengatakan semangat kakak jaga kesehatan Masya Allah luar biasa persahabat ya Tentunya dukungan doa yang terbaik diberikan selalu dari para fans untuk lagi kita Mudah-mudahan saja selalu bahagia dan mudah-mudahan selalu lancar hari ini amin Dan selanjutnya komentar lain diberikan dari akun zisa 071419 Dede nanti mau tapping buat acara apa, Min? Di Indosiar, tuh, persahabat ya. Tuh, nanti akan ada tapping di Tokopedia, persahabat ya. Mudah-mudahan saja ada kejutan vitamin bahagia hari ini. Terlihat, persahabat ya, kita sungguh bahagia. Sen hari ini mendapatkan vitamin langsung dari Kakak Rizky Vilar lewat Adi Sky.